Goyang pasti kami jadi juara. Yes. yes. Yang kedua. Ada yang kedua lah, lalu, lalu. Lanjut. Pokoknya sampai kita tim Black sini We'll <laughs>